Ini kala eh ini jengkunya, jengkunya di hidung, hidung, di tuh. Eh, tuh. Eh, Berasa. Sekarang, maka, ada, ada, ada. Itu, ada itu, itu, peringatan itu, itu berat, ada lima belas ya. hmm. karena tanggal tujuh jatuh pada hari Senin dan. Ya, Tidak, Hanya satu hari. Senin, Senin, Lomba-lomba. tanggal 15 Agustus. Yaitu Hari Sabtu, tahun 2015 Waktu Yang Waktu. t RW13 Ayo, Ayo, Ayo Ayo, Begitu serunya Lomba ini Ayo, Ayo Bisa Itu serunya uh, Panjatinang ini Ayo semangat atas strategi lagi Atas strategi Ayo, atas strategi. Ayo atas... lagi yang cepat, ini sudah satu jam lagi. Nah, mereka tidak berhasil untuk manjat hadiah yang dipersiapkan macam-macam. strategi lagi Atau strategi